halo semuanya kembali lagi di channel vloggy dan hari ini kita akan bermain buat battle lagi ya ya jadi kalian tadi udah lihat ya aku gimana sini ya ya kalau mulai di situ mungkin kayak ya membosankan aja ya jadi aku nyari tempat gitu ya biar ya keren aja gitu ya jadi aku nyari jalan ke atas ini terus mungkin kapan-kapan uh, aku juga ini ya apa namanya cari tempat lagi ya buat uh, mulai videonya ya Ini ya, gabut aja gitu ya Oke terus mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja build battle ya Oke kita udah ada di lobby nih tinggal nungguin orang datang ya dan behind the scene nya tadi sebenarnya aku udah ngerekam 25 menit tapi lupa suaranya dinyalain ya ini ya, jadi aku rekam ulang aja ya hal udah ya bikin tiga hal itu tadi kalah semua sih ya dan semoga ini menang ya nanti Oke okay, ini udah mulai Hai sekarang kita apa temanya starboard Games slide Ticket palm tree Oke okay, palm tree apa uh, menteri ya jadi kita ini kayak ini ya kayak pulau gitu aku sebenarnya udah kayak apa merasa ada yang gak bener nih pas ngerekam tadi ya kok kayak lebih sepi gitu ya ya ternyata baru sadar pas sudah selesai videonya ya ternyata apa nggak disuarain gitu loh. kan kan tim Oke, ini mungkin kita kayak gini aja ya jadi apa ada yang luas itu nah kayak gini ya Oke sekarang yang terpenting ininya sih ya palm tree nya mungkin aku kayak kasih dress block dikit juga ya nah, ya mungkin atau so, lebih lebar lagi mungkin ya Oke ini aku bikin island atau palm tree ya belum jadi palm tree nya nih. <tuh> oke jadi buat palm tree nya kita bakal pakai Jungle ini mungkin ya, terus sama daunnya. Oh, uh, enggak, enggak, eh, dia mah nggak bisa. Ah, iya, ini. Ini kita kayak lengkungin gitu ya. di sini juga satu lagi ya. ini, uh, begini, kita bikinnya simpel aja ya. Begini mungkin ya, se- se- se- se- se- se- begini, mungkin gitu aja, <tuh> oke. Okay. Ya udah jadi Mungkin sekarang ini ya Kayak kokonutnya gitu ya So mungkin kayak orang terdampar mungkin Tapi ada nggak ya yang cocok gitu Kayaknya enggak ya Jadi mungkin nanti aja Oh bentar Aku ngeliat sih Scientist tapi ya Viking Marjil Ardis Udahlah enggak keburu nanti ya malah nah, Kita bakal kasih kayak kokobin Tapi kokobin bisa nggak sih di ini? taruh oh, oke okay, bisa ini kayak ini yang masih belum matang gitu ya ini yang matangnya ada dua yang satu belum matang sama sekali ya uh, udah mungkin gitu ya sama apa lagi ya jarak ya, keren aja gitu ya mungkin campfire ada oke okay. tapi orangnya tuh enggak bakal masuk akal tapi udah biarin kayak orang terdampar gitu ya jadinya oke ini keren keren ini keren kayak oke good good keren sih oke ini wah wow, apa ini palm tree atau apa palm tree atau payung tapi keren gitu. Ya. Uh, ini. ini pada begini bagus-bagus. Good. Oke. Uh. <laughs> Oke. Okay. Aku kalah sih ya. ini ya. Yang bagus-bagus tadi. Oh, ini. Oh, mantap. Hanya aku harus eh uh, pat berlatih lagi ya buat bikin palm tree nah ini malah atas uh, oke okay lah kasih uh. yang penting kayak palm tree gitu ya ini malah jungle uh, oke okay. nah cuma numbuh-numbuhin doang kan, dia nah ini punya aku nih oke okay, kita lihat tadi yang oke okay. ada yang good dari doang uh, oke okay. karena jungle tree ya nggak ada kreativitas itu tetep tetap Hai ini ah uh, salah kepencet tadi ya Oke okay lah oke okay. Oh ini keren kayak kayak lilypet kenapa nggak pakai lilypet aja tapi keren uh, ya oke okay ini lebih kayak bonsai ya kayak Oh mangrove yang ada di Minecraft live ya auto mangrove dari Minecraft live jadi <laughs> ini oke okay. terlalu gendut kata aku sih ya uh, batang pohonnya Oh ini keren. oke okay, aku juara 5 ya wah ini ada coconut ternyata nggak pakai tuh buset Oke okay, Ronde selanjutnya Oke okay, Ronde kedua Kita tinggal Tunggu orang-orangnya join ya Sambil bergabut kayak kemarin Begini-begini nih Set Set Ya Nah <targa> ini lama juga nih Menurut ya. tadi masih 6-7 orang Oke, okay, langsung <laughs> Oke, okay, jadi kita gimana ya Sat, lima, empat, tiga, dua Satu Oke, okay, kita bakal ngfoto apa? Bear, Marshmallow, Bucket, Dancer, Self-Portrait Marshmallow, Marshmallow Bear uh, Bear, ya Kita bakal bikin Ini aja Ya, Bear biasa Kita ininya Mungkin kita apa? Bikin palanya aja kali ya atau udah deh ini bikin palanya aja aku nggak bisa bikin bir. palanya juga nggak bisa <laughs> mal sih aku kalau temanya begini-beginian tapi ya sudah lah kayak gini begini aja ya terus begini kayak mungkin ini agak gimana gitu ya Itu mungkin kita kayak mungkin ah, nggak nggak ah, enggak juga Jadi mungkin ya ya eh uh, ini tinggal begini terus begini ya jadi ya belum jadi sih biarin aja kalau nanya. kayaknya kegedean sih aku bikinnya ya biarin udah terlanjur kita Harus selesainya semua nggak kegedean sih bahaya kalau kegedean. Oh iya um, mungkin kita kasih saya apa ya jangan pakai endstone, mungkin kayak awak aja. ya buat mulutnya gitu ya nah saya 2 menit lagi Oh oke okay. hmm, ya gini aja ya terus kisah hmm, kasih kupingnya ya mungkin begini kupingnya terus uh, gimana itu oke okay. itu begini ya simpel aja sih mungkin kita kayak anak gini nah biar d ya mungkin kita kasih merah buat mulutnya ya Enggak jelas, ya. Ya, mungkin gini aja. Ya, simple ya. Tipe 21, oke. Okay. 14, oke. Okay, ini, <tuh> Maaf ya? 9000000 atau tadi? Oke, okay, ini <tuh -tuh> lucu-lucu oke okay. oke okay, ini oke okay lah ini ada kuku-kukunya yang penting daripada aku coba lah ya. yang penting bagus lah nah <laughs> uh, ini oke okay. Hai oh, ini ya yeah, kan public uh, nya kel -kel jadinya nggak jadi gitu ya oke ini oke ya Hai enggak sih ya nih oke buang itu soalnya kayak lebih gemuk gitu ya terus palanya di depan bukan di atas gitu oke ini punya apa ya ada pup dong jangan gitu dong tadi aku ada yang lihat sih ya tapi langsung dia ganti lagi Oke okay, ini oke oke okay, okay, maksudnya uh, ya Oke okay, keren oke mungkin uh, oke okay. good sih good good oke okay, ceritanya kayak beruang lagi ini ya Uh, oke okay. Duangnya gak terlalu bagus Mana pandanya Ini yang Berberberus ber gitu ya uh, Oke okay. karena gak ada pandanya Kalau gak good Epic malah mungkin Ini oke okay. Walaupun gede Tapi gak ini ya, Kurang bagus ah. <laughs> Yes Juara satu lagi guys ini padahal kurang rapi ya yaitu kurang rapi ini kupingnya agak lebar dikit tapi nggak apa-apa <laughs> yang penting ya. Oke okay. Ronde selanjutnya ya Ronde terakhir ya tadi udah dua Ronde ya Cateri biasa kayak kata aku kemarin yang di episode selanjutnya eh episode sebelumnya satu video betul aku bakal main tiga kali aja ya ini tiga empat dua satu. Oke, okay, kita bakal bikin apa? Untuk house Alien, Werewolf, Cauldron, Witch. Cauldron mungkin ya. Oke, okay, Alien. Uh, oke okay, aku punya ide nih tiba-tiba. Aku Mau bikin sesuatu dari color-nya mungkin kalian tahu ya, tapi lihat aja nanti. <laughs> Semoga nggak dapat poop ya. Soalnya kalau bikin ini kadang dapat poop. malahan juga enggak, mungkin merahnya juga ku ganti atau hitam aja oke okay, netherworld pertama kita gini aja ya kalian udah tahu aku mau bikin apa? amogus kan apa? aku mau bikin kayak yang ini loh bunuhnya itu loh, karena ada macam macem ininya kayak animasi membunuhnya gitu ya aku mau yang kayak dia buka mulut gitu loh kayak begini, terus dia kayak buka mulutnya ah, ini berapa? empat empat berarti gini aja ya begitu ada isinya enggak gini aja ya kan elin juga ya kayak mirip alien gitu terus matanya ininya kacanya ya kan terlalu gede begini gini mungkin ya uh, ya mending tadi ya terus ini tuh kayak nusuk gitu ya ya mungkin gitu ya ini kan terus kayak kacanya mau keburu. Eh uh, terus begini. begini. Ini planet tadi gimana? Oh begitu. Eh uh, ini ya. Itu benar enggak? Enggak, enggak. Salah. Ini malah kayak jadi minion kocak. Tua, dua, tiga, empat, empat. Ya. Uh, oh iya. Uh, ini ya. Kayak apa namanya? Belakangnya itu loh. Ini kayak kayak eh uh, kayak pecah gitu ya. Efek pecah. Ini kayak di dalamin aja gitu ya oke okay. ini keren sih bagaimana <laughs> oke okay. voting ya oh, keren pisauan keren keren oh begini <laughs> epic sih ya eh duh Ya, <laughs> oke, okay, ini, oh, keren, keren, Good, Hmm, keren ya, kayak Elin, emang Elin sih, ya. Kayak ini, oke okay, lah haha, <laughs> ya, gak gue <buruk>. dream, <laughs> ah, baik oke, ya good sih, ya enggak berut, uh empat tangan enam, nggak oke, oke, Superman ya, Superman, iya emang alien sih ya, jangan dari luar angkasa gitu ya, oke, okay. oke okay, ini apa, Hai ngerti ya, kok, mungkin kayak UFO ya, oke okay, lah, ini kenapa pakai koral ya banyak pelengkap oke okay, ini yang dari Toy Story itu ya palanya gede banget oh, oke okay, kurang bagus sih ya oke okay, ini punya oke okay. uh, aku lihat legendary oke okay, oke okay. uh, ya jumlah berapa dua oke okay, lumayan lah gak apa apa gak apa Hah, keren ya oke oke okay, jadi mungkin segini aja video kita kali ini ya tadi itu lebih bagus daripada yang rekaman yang gak ada suaranya gak ada suara akunya soalnya aku kayak juara 6, 7, 8 dan tadi aku juara 1 sama 2 ya, ya jadi ya mendingan lah dan semoga ini gak semoga ini ada suaranya ya semoga gak kayak tadi lagi kalau diupload upload di youtube ya berarti ada suaranya ya, jadi mungkin gini aja ya jangan lupa like, comment share, dan subscribe sampai bertemu lagi di video selanjutnya daaah